nya dipecah lagi. Ini baru satu. Tadi ini nih, tadi udah ada yang agak pecah nih. Okay. Nah, no, the crack. Nah. Udah di di itu. Aduh. nggak <laughs> apa-apa. Ya, keluarin semuanya. Oke. Satu lagi telurnya. nya yeah. ya, <laughs> apa-apa. Udah tiga, cukup tiga. Cukup. Sekarang Una bisa tambah bahan-bahannya ya, yeah. untuk bikin telur gulung. Yeah. Oke, okay. bahan-bahannya ada apa aja? Ini, ini namanya penyedap rasa. Garam. Lada hitam, jadi biar yep. rasanya agak gurih. Coba Una bisa kasih ini lada hitamnya sedikit aja. Mana nih? Nah, udah, udah, cukup. Kita kasih sedikit garam, sedikit aja. Ya, um, terlalu banyak. Ya udah, segini deh, nggak apa-apa ditumpas sasen Kak, ini pedas loh nak Gak apa-apa Sekarang Penyedap rasa Oke, cukup Airnya Dituang 9 sendok, Kak Udah berapa? Tadi dua tiga. Ini tiga. tiga Oke sekarang dikocok-kocok Coba Kocok yang kencang Jangan ragu-ragu Sampai berbusa Jadi Oh, ikut ya? Belajar ya, Dek? Ya, iya. Ih, jadi belajar ikut Kakak. Lihat, iya Dek. Tap, <laughs> huh? oh iya, yeah. lihat foto Papa Mama. Nah ini udah mulai berbusa kan? Ya. Tadi dibantu sedikit sama Mama. Sudah cukup ya. Sekarang apa yang kita siapkan? Sama masak. Sama masak. Cara masaknya pakai apa? Kalau telur gulung? Wajan. Wajan. Dan minyak sayur. Ayo kita ke dapur lagi. Oke sekarang kita udah tuang minyaknya di wajan ini namanya Wah wajan penggorengan dan minyak sayur susah ya. banget kita nyalain kita nyalain apinya tunggu panas kita cek dulu ya sedikit apakah udah panas oh belum ini sticknya udah kita siapin juga buat telur gulung nih kayaknya udah panas kak ayo kita coba yuk sekarang una kita masukin ini kita Coba ya Kita tuang hmm, Wow Langsung kita putar Ya yeah. Ya yeah. gagal-gagal kirain -kira, mama gagal ini mama susah seolah sambil pakai pegang hp yeay yeay ya, cuman kurang halus aja Kira -kira mau coba ya Keti, tapi ya tangannya ya ini cukup? ya cukup di tengah di tengah langsung langsung langsung putar putar nggak bisa ya udahlah Mama aja yang bikin ya takut ya bahaya soalnya ya udah nih jadi Jadi kita ternyata kurang air kak oh gitu jadi nah, mama tambahin air lagi sedikit hmm, ya namanya juga baru belajar ya apa, -apa iya. ya kak ya kalau agak-agak jelek ya kak ya iya ya nggak usah terlalu rapi kan kita nggak jualan iya okay. ya udah jadi nih telur gulungnya Wow, tadi pertama uh, Mama kurang air ya kak ya, ya. Terus kita tambahin air ya Lumayan lah, walaupun tidak se yang Dijual di abang-abang ya kak ya? ya Tapi kita udah berusaha Tas Yeay <sukur> Suka nggak? tapi hasilnya? Suka Suka Oke sekarang kita coba bersama ya. Anak, kok? nyaman hmm, enak coba mama sekarang mama makan yang ancur aja deh <tuk> dede mau hujan-hujan makan telur gulung enak Yay! aku suka kalau hujan-hujan ini pakai selimut sambil nyemil. Nyemil Umi sama ini, Iya, kuenya itu Poi coba deh enak nggak? Coba <laughs> kayak Kakak tuh, Dedek kok nggak mau coba? Bentar, oh ho -ho -ho, gembira. <laughs>